Ya, baiklah. Nah, materi kita week ke-10 ini adalah digital tabletop dan nanti ada pembahasan tentang komponen app. Oke, okay. nah, kita mulai dengan digital tabletop. Dari latar belakangnya dulu ya, digital tabletop itu adalah game tabletop yang kita mainkan secara digital, baik itu melalui laptop, melalui smartphone, tablet, dan sebagainya ya. Termasuk yang Anda lakukan di saat game week, yang Anda lakukan di saat game week itu adalah Anda memainkan game digital tabletop game ya, melalui board game arena. Nah, latar belakangnya kenapa kok ada? sampai ada digital tabletop gitu ya. Yang pertama adalah tentang social game ya. Rata-rata tabletop game itu dimainkan lebih dari satu orang. Yaitu ya itu ya. Rata-rata ada beberapa game yang bisa dimainkan secara solo, tapi memang peruntukannya tabletop diciptakan agar kita bisa bermain dengan teman-teman banyak orang. Permasalahannya adalah apalagi pandemi nih ya. Kita tidak dimungkinkan bisa ngumpul bersama. Kalau sebelum pandemi itu, sebenarnya ada masalah lain, yakni susahnya mencari teman bermain. Ya, teman bermain, apalagi gamenya yang butuh apa ya, konsisten mainnya pada campaign. Campaignnya begitu sehingga kita harus bermain dengan orang yang sama secara terus-menerus. Ini gitu ya, Udah agak susah mencari teman bermain. Oke, okay? itu yang pertama ya, latar belakang kenapa kok ada digital tabletop topping dengan digital tabletop top. maka... Boundary atau batasan sosial ini tidak ada lagi ya, karena kita bisa menginvite teman kita, walaupun berbeda time zone juga, kita bisa invite melalui satu platform, misalkan board game arena. Oke, itu ya. Kemudian, uh, latar belakang kedua adalah TD Setup. Nah, uh, kalau ada bermain dengan board game arena, Anda gak, gak merasakan ini ya, tahu-tahu gamenya sudah di kan kita tinggal siap main gitu ya, tinggal langsung bermain. Tapi pada kenyataannya, versi physicalnya Anda harus melakukan setup Setup itu apa? Meletakkan board di meja kemudian mengatur koin uh, pemain berapa uh, item apa saja yang ditaruh di lokasi mana, mengocok kartu dan sebagainya itulah, itulah bagian dari setup dan itu selalu ada di semua board game dan ada board game yang, tabletop game yang gampang setupnya ada yang lama setupnya sampai bermenit-menit tergantung ini ya tergantung kompleksitas gamenya. Nah ada orang yang nggak suka ini ya tadi setup ini. Jadi kok pengen langsung ya, main gitu ya. Terutama mereka yang berangkat dari digital game. Nah kalau um, digital board game menawarkan hal itu, jadi setupnya udah disiapkan sehingga kita bisa langsung main. Kemudian background yang kedua, analysis paralisis. Saya pernah sempat cerita ini ya minggu lalu bahwa ada orang-orang yang Uh, tidak bisa memutuskan, jadi pada saat gilirannya tiba, lama banget gitu ya, lama banget. Dia nggak bisa memutuskan pengen uh, ini ya, pengen mengambil langkah apa. Bahkan saya pernah bermain dengan <laughs> dengan orang seperti ini, begitu ya, sampai-sampai teman-teman itu memberikan waktu, dikasih time limit, oke. Okay, dikasih stopwatch gitu ya, satu menit, sudah ayo. Ya, mikirnya satu menit aja. Seperti itu teman-teman ya. Keadaan ya, untuk game-game strategi biasanya akan menyebabkan orang yang analisis paralisis ini tidak bisa memutuskan, mau mengambil langkah apa. Nah kalau digital board game itu kita bisa apa istilahnya ya, bisa bermain secara asinkronus maupun bermain secara sinkronus Bagi orang-orang yang butuh mikir lama, maka baiknya orang-orang ini harus bermain secara asinkronus Artinya, tidak real time mainnya. Di BGA ada pilihannya kan, waktu kita bermain, Anda mau main real time atau tidak real time. Kalau tidak real time, maka mainnya itu um, bergantian. Jadi, misalkan giliran saya tiba, maka saya akan dinotif melalui email. Eh, giliranmu tiba nih. Lalu saya buka gamenya, saya memberikan keputusan selesai, saya send order untuk memberikan notifikasi kepada pemain kedua untuk lanjutannya gitu ya, jadi bermainnya tidak benar-benar real time melainkan sesuai dengan pace kecepatan masing-masing, oke okay. itu fasilitas yang diberikan oleh digital board game, jadi kita bisa bermain tidak secara asinkronos eh sorry, tidak secara sinkronos tetapi secara asinkronos dengan kecepatan yang berbeda oke ya, teman-teman, nah mari kita lihat beberapa contoh beberapa contoh uh, digital tabletop game yang Menarik ya yang ada di pasaran sekarang ini ya. Ini contohnya pertama adalah Cold Express. Cold Express ini adalah uh, game kalian kayak kayaknya jadi bandit saya belum pernah main game ini sih sebenarnya. Kalian jadi bandit untuk merampok kereta ya. Ini zaman koboi kelihatannya. Nah ini table topnya seperti ini Anda lihat ada keretanya, ada meeple-nya, ada kartunya ya. Kelihatan bagus sekali. Nah. Ini diterjemahkan melalui digital, versi digitalnya. Jadinya nanti, nah ini saya akan play supaya bisa dilihat. Suaranya kedengeran ya? Dengar, pak? baru. Oke, okay, jadi Gold Express ini uh, tersedia di App Store, Google Play Store, serta di Steam ya, Gold Express. Uh, kalau Anda lihat, um, versi digitalnya menggunakan art yang sama dengan versi physicalnya. Dan sebisa mungkin elemen board gamenya itu terasa terlihat sekali di versi digitalnya. Oke, okay? seperti itu teman-teman ya. Jadi, um, proses terjemah yang baik ya penerjemahan yang baik dari versi physical ke versi digital adalah kita ketika memainkan versi digitalnya kita masih merasakan elemen tabletopnya masih merasakan elemen boardnya. ya nggak jangan kayak ada beberapa game yang saya tahu gitu ya game perang war gaming gitu ya diterjemahkan ke versi digital jadi first person shooter ya mekaniknya berubah drastis nah ini yang yang nggak cocok gitu ya nggak nggak apa enggak mematuhi gitu ya. Jadi bukan digital board game lagi, melainkan sudah benar-benar digital game yang berbeda. Oke, nanti kita lihat ya, apa sih uh, apa namanya ciri khas dari uh, digital board game. Nah, ini contoh yang lain, Space Hulk. Space Hulk ini uh, game kayak dungeon crawling, uh, settingannya science fiction uh, di luar angkasa, dan Anda mengendalikan semacam, ini dunianya kayaknya dunia Warhammer, mengendalikan karakter gitu ya nanti melawan alien. Nah, seta petanya seperti ini ya teman-teman ya, nah, meng, apa, menjelajahi ruangan demi ruangan. Nah, dipindahkan, diportingkan ke dalam bentuk digital. Nanti hasilnya seperti ini. itu ya space Hulk. Nah, oke. Okay, contoh ketiga adalah ini ya game deduksi misterium ya game misterium ini um, apa mirip seperti clue kalau anda pernah main clue ya. Jadi kayak uh, uh, apa namanya gambarannya seperti ini. Kita berada di dalam sebuah mansion dan terjadi pembunuhan di mansion itu. Kita harus mencari siapa pembunuhnya, motifnya apa, senjatanya apa dan sebagainya, dan kita dibantu oleh satu sosok, si hantu gitu ya. Si hantu ini yang memberikan clue kepada kita melalui mimpi, lewat kartu mimpi. Jadi setiap orang di sini akan diberi mimpi, berupa kartu gambar-gambar yang aneh-aneh gitu ya, gambar yang absurd gitu ya, supaya kita mencari tahu apa sih clue dari hantu ini. Jadi ada satu pemain yang berperan sebagai hantu. Nah si pemain yang jadi hantu ini, Uh, diberi apa ini diberi semacam papan besar dan dia nggak boleh ngomong ya teman-teman ya si hantu tidak diperbolehkan berbicara sama sekali selama permainan oke okay. nah diterjemahkan ke dalam versi digitalnya menjadi seperti ini ya teman-teman ya Ya, itu misterium. Jadi, ya, ya dari uh, video yang tadi saya bagikan, saya share sehingga um, kita bisa lihat semacam apa ya, semacam ciri khas yang membedakan antara digital tabletop game dengan digital game lainnya. Oke, okay? jadi secara definisi, digital tabletop game merupakan jenis, satu jenis video game yang memiliki gameplay yang dimiripkan dengan versi fisikalnya, versi fisik dari game tersebut Ya, ini termasuk board game, card game bahkan RPG games oke, okay? dan eh, banyak dari digital tabletop game yang ada saat ini merupakan adaptasi langsung dari versi fisikalnya ke dalam video gamenya oke, okay? tapi ada juga beberapa digital game yang tidak punya versi fisikalnya. Nanti saya kasih lihat ya. Dan uh, yang membedakan dengan digital game adalah game-game ini menggunakan tabletop game mekanik, ya, card drafting, dice rolling, grid movement. Nah itu ya. Jadi mekaniknya di fisikal diterjemahkan ke dalam bentuk digital dan itu kelihatan sehingga kita bisa secara langsung mengetahui, oh ini adalah Digital tabletop game, bukan digital game yang punya mekanik yang berbeda. Seperti itu teman-teman ya, Itu membedakan. Nah, tapi ada beberapa game yang tidak ada versi fisiknya. Jadi game-game ini langsung muncul versi digitalnya tanpa ada versi fisiknya. Jadi kalau Anda lihat ini adalah game Hearthstone, pernah main nggak? Ada yang pernah main di sini? Pernah Pak. Pena ya oke okay. belum, belum pernah ya oh ya yeah. <laughs> ini duel uh, pemain A lawan pemain B gitu ya untuk summon summon monster uh, intinya adalah mengalahkan uh, hero di pisama, ah, pihak sendiri-sendiri ini ya pihak lawan maksudnya oke okay. jadi ini Hearthstone yang punya mekanik tabletop tanpa ada benda fisiknya nah ini dia Mario Party pernah main ini, ini gamenya Nintendo Switch atau Nintendo apapun lah pasti ada Mario Party, Nintendo zaman dulu pun ya ada Mario Party. Ini adalah game yang uh, terdiri ba dari banyak minigame, ya. Jadi kita mainnya rame-rame dan kalau anda amati ada mekanik tabletopnya di sana, okay ya. Dice rolling, kemudian point to point movement dan macam-macam ya mekaniknya ada ada Uh, mekanik tabletopnya kelihatan. Mario Party, apakah ada versi fisiknya? Tidak ada. Ya Ini game yang murni digital, tapi menggunakan uh, tabletop mekanik. Ya, Hearthstone as digital game ini punya berbagai macam ciri khas dari tabletop, termasuk turn-based play, ya, shuffle deck, dan boardnya kelihatan dibagi menjadi berbagai macam tile, dan tidak ada rule yang disembunyikan atau hidden modifier. Jadi kelihatan semua. Dan kalau Anda tahu bahwa game ini tidak ada versi fisikalnya. Nah, apakah tabletop game itu masih tetap bisa disebut tabletop game gitu ya? Masih bisa disebutkan sebuah tabletop game tanpa versi fisikalnya? Nah, jawabannya iya, betul ya. Jadi intinya tabletop digital tabletop game itu merujuk kepada semua game yang punya mekanik ciri khas dari um, gameplay, dari tep, uh, mekaniknya, benda fisiknya, seperti itu. Walaupun dia nggak punya benda fisiknya. Uh, game ini tetap disebut sebagai tabletop uh, game, ya seperti itu, digital tabletop game. Oke, okay, jadi pokoknya dia punya mekanik dari physical tabletopnya, dia akan disebut sebagai digital tabletop game. Nah, ciri khas atau karakteristik dari digital tabletop game yang bisa jadi tidak anda temukan di digital game yang normal adalah yang pertama adalah transparansi, oke okay, ya, transparansi. Kedua adalah no setup or record keeping dan yang ketiga adalah asynchronous play. Transparansi itu adalah semua aturan itu transparan, tidak ada yang disembunyikan, player bisa lihat memahaminya tanpa ada yang ditutupi. Ya, ini aturan lo ya, aturan permainan. Bukan cerita ya, kalau cerita memang tidak tidak ditunculkan semua, tetapi disembunyikan uh, supaya uh, Anda mengikuti jalan ceritanya ya, ada elemen kejutan di sana nanti dan seterusnya. Tapi yang pasti, aturan permainan itu tidak ada disembunyikan. Sebagai contoh, uh, Civilization, kalau Anda pernah tahu ini ya, ini adalah game menguasai apa ya, dunia, ada peta-peta bentuknya hex ya, grid movement juga ini. Dan um, di sini pemain bisa melihat hal-hal yang transparan, termasuk berapa makanan yang ada di sebuah kota. Jadi kota ini menghasilkan berapa makanan itu kelihatan, foodnya, productionnya, goldnya, berapa science fit, tourismnya berapa, ini kelihatan angkanya, ya dan berapa waktu yang dibutuhkan agar Uh, me, me, me, me, me, agar pemain bisa mengunlock sesuatu ya udah kelihatan semua termasuk dalam satu turn kita bisa dapetin berapa gold dan seterusnya namanya transparansi game-game semacam ini punya ciri khas karakteristik tabletop ya oke okay. uh, ada beberapa game yang tidak kelihatan ya jadi benar-benar tidak dikelihatan jadi anda harus meraba-raba sendiri gitu ya. Se, uh, seperti game real time strategy biasanya tidak menampilkan semacam ini masih di game yang sama civilization kalau combat gitu ya misalkan kapal A lawan kapal B ini akan dikasih lihat dengan jelas um, damage nya berapa gitu ya kemudian uh, bonusnya berapa termasuk yang kapal B nya kalau nyerang kapal A kira-kira biar -kira berhasil kena damage berapa dan ada kayak semacam persentase kemenangan seperti itu teman-teman. Ya jadi kelihatan transparansinya pada game-game digital yang table uh, top. Kemudian yang kedua ciri khas dari digital top game adalah no setup or record keeping. Digital board game biasanya nggak ada setupnya. Jadi anda play langsung main paling minimal cuman ditanyain di awal mau pakai expansion enggak, mau main berapa player gitu-gitu doang ya. Dan kalau mungkin ada beberapa yang AI-nya nah gitu ya. Kalau kita main tabletop biasanya kan lawan manusia gitu ya kalau di fisiknya. Tapi kalau versi digitalnya pasti ada AI-nya yang menggantikan manusia sebagai oponen kita. Dan biasanya itu ada pilihannya tingkat kesulitan, easy, medium, hard semacam itu. Oke. Okay? Nah ini sebagai contoh small board versi fisikalnya Anda harus membeberkan peta semacam ini Anda harus menyusun macam-macam menaruh unit-unit di apa nih di boardnya gitu ya kemudian mengatur ras unitnya ini juga di boardnya dan cukup memakan waktu apalagi kalau main berlima kalau di versi digitalnya langsung play udah jadi bahkan bisa main online nih ketemu lawan orang lain sayangnya ini nggak ada di board game arena teman-teman ya jadi saya nggak bisa mendemokan oke okay? jadi um, langsung ready langsung play ini game zulureto game um, untuk membuat kebun binatang yang terbaik satu kandang ini hanya bisa di satu isi satu hewan ya gajah gajah semua jerapah jerapah semua demikian pula ini tugas kalian adalah memenuhkan kandang kalau kandangnya penuh dapat 5 VP ini 8 VP ini dapat 10 VP begitu ya kandangnya penuh tapi hewannya rebutan dengan pemain lain gitu ya nah ini versi digitalnya nonon ya versi digitalnya dengan tampilan yang lebih interaktif hewannya bisa gerak gitu ya tapi secara umum aturan gamenya masih sama oke okay. Nah, ketika ciri khas dari tabletop digital game adalah adanya asynchronous play, oke? Okay? Karena begini, susah sekali untuk menemukan rekan teman yang bisa bermain tabletop, gitu ya? Um, apa? Menemukan untuk bermain secara rutin, maksud saya. Dan Uh, bermain dalam waktu jangka waktu lama, uninterrupted block of time ya. Kalau main board game itu, sediain berapa jam ya pak? Biasanya, kalau saya sih supaya menyenangkan itu kalian sediakan waktu 3 jam, empat jam ya. Itu, itu uh, sangat puas lah kalau anda bisa nyediakan waktu seperti itu. Dulu sebelum pandemi kita rutin bermain setiap hari. Kalau nggak salah itu hari Jumat ya, Jumat malam atau Sabtu malam, saya lupa. Nah itu kita ngumpul gitu ya, kita bermain bersama. Tapi sejak teman demi ini sudah tidak pernah dilakukan teman-teman ya. Paling paling banter kita pakai software. Oke, okay? Asynchronous play uh, memecahkan masalah ini dengan mem memperbolehkan orang bermain sesuai dengan kecepatannya sendiri ya baik itu secara real time maupun asinkronus. Asinkronus seperti saya katakan tadi, kamu tidak benar-benar real time bermainnya, melainkan pada saat giliranmu tiba, kamu akan diberi notifikasi menjalankan aksimu selesai. Seperti itu, sehingga programnya akan mengnotif pemain selanjutnya dan seterusnya. Kecuali table top game yang mainnya bersamaan ya, bukan bergantian bukan turn based. Okay. Ini ciri khas asynchronous play. Ya, ini sebagai contoh game bank, seperti yang ada di sini. Kalau di versi physicalnya, bermain di match di atas meja seperti ini, apa um, serif, uh, renegade, dan seterusnya. Tapi kalau versi digitalnya, Anda bisa bermain secara asynchronous ya. Jadi, tapi diberi aturan ya, bukan berarti uh, setiap apa namanya saya jalankan action-nya, tiga hari sekali gitu, nggak boleh, ada aturannya. Kalau nggak salah, satu kali 24 jam, bisa di-setting sih di gamenya. Oke, okay. untuk menentukan langkah. Nah, oke, okay. um, digital board game itu berusaha menerjemahkan, apalagi yang ada versi fisiknya, menerjemahkan apa yang Anda lihat di versi fisik ke dalam versi digital. Nah, ini muncul suatu tantangan sendiri, bagaimana caranya mendesain UI yang pas gitu ya, untuk dimampatkan ke dalam layar yang kecil gitu ya, layar yang layar monitor, layar laptop. Akan ah kalau versi uh, smartphone ya, gimana caranya memampatkan informasi tersebut ke dalam layar smartphone ya? Itu itu tantangannya teman-temannya. Can you adequately distill the strategy experience? Apakah pengalamannya masih sama dan masih fun ya de antara versi fisikal dengan versi digital? Oke, okay. can each player take their turn without needing the input of the other player? Bisakah pemain menjalankan gilirannya tanpa harus menunggu inputan atau menunggu pemain lain? Ini uh, bagaimana mengatur UI-nya? Oke, okay. does anything need to change when going from physical to digital? Ya, yeah, betul, ada beberapa hal yang harus diubah, nanti saya akan kasih lihat lagi. So, you use the art from the original board game. Ini jawabannya, yes. ya. Kenapa kok kita harus pakai art dari original board game? Salah satunya adalah... Untuk menarik perhatian game yang, uh, gamer yang sudah memainkan bentuk physicalnya untuk ikut juga bermain yang bentuk digitalnya. Oke, okay. single player only or multiplayer only or both. Salah satu um, keistimewaan dari digital tabletop game adalah kita bermai bisa bermain single player lawan AI. Anggaplah kayak latihan dulu gitu ya, sebelum bermain yang uh, physical langsung. Oke. Okay. Nah, ini ada satu contoh perubahan UI atau penambahan UI yang enggak ada di versi fisikalnya. Uh, ini adalah game Carcassonne, mekaniknya tile placement, kita naruh tile untuk membentuk jalur-jalur. Saya pernah bahas ini kayaknya minggu-minggu sebelumnya dan kita pernah main game yang mirip ini waktu Game Week. Oke. Okay. Carcassonne is a tile laying game, mana pada saat giliranmu kamu ngambil secara acak tile kemudian letakkan agar membentuk suatu pola begitu ya dan um, dan tile-tile yang diambil ini diambil secara acak ditumpuk gitu ya di kita nggak tahu tile yang kita ambil secara acak nah ternyata di versi digitalnya uh, developer memperbolehkan kita untuk melihat tile-tile uh, yang masih tertutup kalau di game fisiknya nggak boleh gitu ya di game fisiknya nggak boleh tapi di di, di game Versi digitalnya kita bisa lihat remaining tiles, artinya ini tiles tiles yang masih tersedia. Ada bentukan apa begitu kan? Ada bentukan apa yang masih tersedia? Ya, ini angka ini maksudnya berapa tile yang masih ada? Jadi lima ini ada tile ada lima tal yang seperti ini. Oke, okay? um, ini uh, apa aturan ini sedikit merubah gameplay karena. Ke arah yang lebih baik maksud saya ya. Karena player will spend less time trying to determine whether or not particular time will be available. Jadi mempercepat waktu permainan supaya pemain bisa langsung tahu uh, uh, chance-nya berapa persen begitu ya. Chance-nya berapa, besar kecil nggak sih saya dapetin tal yang 4 uh, um, arah mata jalan ini. Nah ini saya perlu ini begitu ya. Uh, berapa persen ya chance-nya. Atau yang ini deh, kalau kamu mau ngisi yang tengah ini kan perlu perlu tal yang uh, kayak nomor 9 ini, ini bisa dipasang, atau nomor 2 ini. Jadi kita bisa lihat. Jadi perubahan permainan ini, perubahan peraturan ini bisa membuat waktu lebih cepat dimainkan dan lebih strategik. ya Kalau di game Carcassonne physicalnya ini enggak ada teman-teman ya, kita nggak bisa ngintip. Ya, kita nggak bisa ngintip beneran, tapi di versi digitalnya diputuskan seperti ini. Kayak itu, itu ya, teman-teman, ya, perubahan yang terjadi. Nah, kita akan lihat advantages, keuntungan, dan kelemahan digital tabletop game. Ya, keuntungannya adalah yang jelas: digital board game atau digital tabletop game itu tidak butuh setup time ya tidak butuh record keeping, tahu-tahu disetapkan. Kalau sudah selesai game ya kelihatan skornya, enggak perlu dihitung manual skornya, sudah dihitungkan sama si komputernya. Oke, okay? artinya kita bisa bermain game lebih cepat. Ya, lebih cepat. Kalau Anda main game Arena itu cepat kan mainnya, satu game itu uh, kalau di board game arena satu jam mainnya misalkan, tapi kalau di physicalnya itu bisa dua jam lebih, man -man, ya. Stone Age itu biasanya dua jam setengah, tapi ketika kita nyoba di digital tabletop board game arena, itu satu jaman, oke. Okay. Uh, keuntungan itu kedua adalah newbie player uh, bisa mengeksplore different strategi artinya kita pemain mulai bisa latihan dulu, latihan dulu lawan AI, sebelum lawan manusia beneran, oke. Okay dan no AP, Apple Analysis Paralysis, apalagi kalau lawan AI, itu mereka langsung jalan ya, nggak perlu nunggu gitu ya. Karena salah satu hal terburuk kalau bermain time, time adalah nunggu giliran. Ya. Itu menyebalkan, teman-teman. Bayangkan ya kalau Anda bermain 8 orang, di mana turn-based game, ketika giliranmu tiba, kalian nggak bisa ngapa-ngapain, di-skip terpaksa, maka kita harus nunggu 7 orang yang lain main, baru balik lagi ke giliran. Itu menyebalkan. ya Apalagi kalau ada yang apa seperti ini oke. Okay? Nah, digital board game menawarkan banyak keuntungan, tapi juga mempunyai beberapa kelemahan. Teman-teman, ya, beberapa kelemahan ini saya menyoroti beberapa. Walaupun ada beberapa lain juga, ya, yang pertama adalah social interaction significantly reduced. Jadi, interaksi sosial itu sangat berkurang, ya, ketika kita memainkan digital tabletop game. Um, apa namanya, padahal? Social interaction ini adalah salah satu aspek terpenting game tabletop. Ya, Kita ngumpul untuk bermain, untuk bersosialisasi terutama. Kenapa social interaction-nya sangat berkurang? Karena su agak susah untuk menganalisa musuh kita. Terutama kita nggak bisa secara jelas melihat mukanya dia, nggak bisa secara jelas melihat gesturnya dia. Dan ada beberapa game yang butuh kita memainkan gestur. Nah ini gak, agak susah dimainkan. Oke, okay, body gesture-nya. Jadi kita susah melihat, apalagi kalau camp camp-nya dimatikan gitu ya. Musuhnya, camp-nya dimatikan, jadi kita agak susah menganalisa musuh gitu ya. Oke, okay. communication is limited. Ya, communication is limited. Um, uh, ya, tidak secara lugas ya, karena kalau kita ngomong pakai Zoom itu kan harus, gak bisa bersamaan begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ngomong pakai Zoom itu, kalau kalian ngomong bersamaan, itu malah nggak dengar apa-apa. oke? Okay? Jadi kalau ngomong itu harus gantian. Nah, ini kan menyebabkan komunikasinya lebih terbatas. The player doesn't have experience for doing the setup of the game. ya Ken, uh, Pemain nggak punya pengalaman, kayak Anda main BGA, nggak tahu setupnya gimana. Nggak tahu susahnya baca rule, baca setup. Padahal itu bagian dari uh, bermain game tabletop. Memahami setup, memahami permainan, itu bagian dari game ya kemudian dan juga ini saya nggak nulis um, pemain juga punya pengalaman untuk menghitung skor. ya karena ada beberapa tabletop yang skornya cukup complicated cukup um, perlu anda tahu cara ngitungnya supaya kenapa kalau anda perlu tahu cara ngitungnya supaya anda bisa nyusun strategi yang tepat untuk menghasilkan skor yang besar nah kelemahan digital tabletop game tahu-tahu skornya udah nol, udah muncul gitu ya kita nggak bener-bener bisa hitung ya karena sudah sudah dihitungkan itu kelemahannya teman-temannya tabletop digital tabletop game. Nah selain digital tabletop game ada satu solusi yang mengatasi kelemahan ini. Ini kan kelemahan ya tadi saya bilang ada satu solusi yang mengatasinya walaupun tidak semua kelemahan bisa diatasi melalui software yang dinamakan dengan virtual tabletop. Oke okay? virtual tabletop. Yang saya tahu itu ada dua saat ini, yakni tabletop simulator dan tabletopia. Dua-duanya nggak free, <laughs> jadi makanya kita nggak pakai itu, ya, teman-teman. Ya, kalau free, saya akan pakai ini. Oke, okay. uh, tabletop simulator bisa dimainkan melalui Steam. Tabletopia juga bisa dimainkan melalui Steam. Khusus tabletopia bisa juga dimainkan melalui browser. Anda bisa searching, ya. Uh, limited scripting ability, ya. Ada script-nya, nggak ad, uh, ada AI-nya, ya, enggak ada AI-nya, cuma ada script untuk setup biasanya, tapi hanya terbatas. Artinya begini, Pak kalau Anda menggunakan virtual Top, Anda yang melakukan setup sendiri. Ya, Anda naruh board-nya di layar, naruh kartunya, ngocok kartunya, itu Anda lakukan sendiri. Setup-nya Anda lakukan sendiri. Demikian juga untuk, apa, Uh, menghitung akhir permainan. Itu Anda lakukan sendiri. Software ini juga nggak tahu uh, perpindahan ronde. Jadi ronde satu ke ronde 2, dia nggak tahu. Jadi Anda benar-benar kayak apa ya, memindahkan kondisi fisikal ke dalam kondisi virtual. ya Dengan semua kemanualannya. oke okay? Jadi kalau Anda main virtual tabletop, diharapkan Anda tahu rule. Okay? Anda harus tahu rule supaya bisa melakukan setup dan bermain. Tidak ada AI-nya, tidak ada record keeping-nya, nyatat-nyatat sendiri. Seperti itu. Itulah virtual tabletop, teman-teman. Dan, um, tapi ada masalah dengan virtual tabletop, ada beberapa yang terkena copyright issue. Ya, copyright issue. Jadi, kan uh, kayak di tabletop simulator itu kita bisa bermain dengan berbagai macam, bahkan ribuan board game, dan ada beberapa yang ngambil uh, art-nya, dari uh, ini ya dari pub, uh, versi fisikalnya dan tanpa izin ya, tanpa izin publishernya Nah, ini bisa kena copyright is. Oke. Okay. Nah, teman-teman, kita akan lihat kayak apa sih tabletop simulator. So simulator. Simulator it's a game ya. that board games online with your friends. So it doesn't matter how far your old game group has moved away. Thanks to COVID-19, they're trapped at home and have no excuse but to play with you. Every player will need to buy the software but after that you have access to 32,000 free games or mods which are mostly homemade by the community. That means the quality isn't always the best. Some mods have been abandoned and don't work anymore but others have nifty scripts to automate setup or gameplay. It also means that some games are there without the permission of the publishers or designers. If you play an unofficial mod of a great game, Consider buying it in real life to support the original creators. And not all games suit the virtual world. Anything with lots of fiddly bits is a nightmare. In this video, I'll recommend 10 great board games that are fun on tabletop simulator with scripted mods that enhance the experience. If you find it useful, please subscribe to the channel to see more videos like this. When the quacks of Quedlingburg aren't claiming that 5G spreads coronavirus, They're making potions in this game of risk taking and going bust. The core of it is an endless game of blackjack, deciding whether to stick or twist. When you twist, you blindly draw an ingredient out of your bag, adding it to your pot. The higher the number, the more the pot fills up, getting you more points. But the bag contains deadly cherry bombs, which make you go bust if you draw too many. But it's secretly amazing. And beneath that white mush is hidden a delicious fun sausage, which is not a euphemism for once. Isle of Sky plays 2 to 5 players in one hour. In Burgle Brothers, you play as a gang of criminals trying to pull off a heist together. Whether it's Jonas, Wilson, or Hemsworth, your mission is the Burgle Brothers, to steal the secret of their good looks on behalf of the, okay. or ugly one that every... yeah. the Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi, tabletop ini adalah software untuk bermain uh, tabletop secara online. Uh, dan sebagian besar peta-petanya atau game-gamenya itu buatan dari kita kita sendiri. Tabletop Games sendiri membayar cuman kalau anda mainkan gamenya anda bisa download modnya buatan orang-orang ini secara gratis ya. Tapi tadi dia bilang kalau memang kamu benar-benar suka, consider untuk membeli versi fisiknya supaya mensupport si publisher aslinya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, okay. itu tentang digital tabletop game. Apakah ada pertanyaan dulu? Belum saya lanjut komponen app. Oke, okay. belum ada ya. Baik, jadi digital tabletop game yang karena Anda coba itu adalah board game arena. Oke, okay. uh, ya silakan, silakan mau tanya Vincent uh, ya? oke okay. yeah. iya Silakan Vincent kalau misalnya game sosial gitu kan uh, katanya susah kan Pak untuk untuk dibuat digital gitu kalau gitu gimana kalau dengan game sosial Pak? kira-kira solusinya gimana kalau kayak gitu Pak? kayak misalnya bar atau Eh. Uh. Iya betul. Game sosial itu punya tantangan sendiri. Apalagi yang mekaniknya butuh uh, sosial ya, butuh interaksi secara sosial terutama butuh anda storytelling dan sebagainya. Tantangannya adalah di uh, versi digitalnya harus menyediakan uh, bagian teknis untuk itu. Jadi harus menyediakan uh, apa, uh, apa chat secara live ya, anda bisa chat secara live melalui suara. Voice chat, Anda harus menyediakan apa namanya chatting by keyboard typing. Ya, yang susah adalah beberapa game yang butuh gesture badan, ya, gestur badan. Kayak ada beberapa game yang Anda harus apa ya berlagak kayak gangster. Yakin nodong senjata ke teman. Nah itu gimana coba kalau versi digitalnya ya. Ya jadi uh, harus ada sebuah perubahan memang betul. Harus ada perubahan cara. Kalau dulu pakai gestur badan, nah sekarang mungkin gestur badannya dipindah ke avatar di dalam gamenya. Jadi di gamenya tiba-tiba muncul avatar walaupun di benda fisiknya enggak ada. Ada game yang kayak gitu. Saya uh, sebentar ya. Tunggu tunggu tunggu. Um, cash And gun, dar, saya coba. Nah, dulu ya, saya share dulu. Nah, so ini looking for a great board game? Well, I've got just nih, thing nih, uh, nih, ini, ini nah itu jadi game ini mengharuskan one. kita untuk menggerakkan tangan nodongin senjata ini namanya cash and gun ya. game cash and gun nodongin senjata ada tag. ini card game teman ya, ada kart game nya nodongin senjata untuk um, rebutan ini kayak kalian ini kayak jadi apa penjahat gitu ya terus lagi rebutan Rebutan harta, gitu. <laughs> seperti itu, semacam itu teman-teman ya. Nah, ini agak susah di port ke versi digital, betul sekali. Karena kerumitan untuk uh, uh, gestur badannya itu ya. Oke, okay. ada beberapa game yang kayak semacam Werewolf, maka harus ada voice chat yang mendukung. Tapi begini teman-teman, Werewolf itu selain voice chat, menurut saya yang penting adalah melihat mukanya orang gitu ya kita mau lihat poker face-nya kalian gitu ya. Bohong enggak gitu ya? Kalian menyembunyikan sesuatu enggak? Dan ada beberapa uh, dan uh, Werewolf ini susahnya juga adalah ada moderator yang bisa bicara dengan si Werewolf pada malam hari. Nah, itu gimana caranya supaya orang lain enggak nggak nggak tahu. Saya pernah lihat ada grup yang memainkan Werewolf pakai Zoom, teman-teman, ya. Lucunya di Zoom-nya itu dikasih breakout room. Breakout room apa siang sama breakout room malam satunya lagi breakout room apa begitu ya jadi eh, di, kalau siang hari dipanggil lagi kalau malam hari di, eh, orang-orangnya dimasukkan ke breakoutnya sendiri, sendiri begitu ya baru moderatornya yang mengunjungi satu persatu. itu akal-akalan aja ya jadi memang susah susah ya untuk me, membuat menerjemahkan game sosial ke dalam digital ya tapi bukannya nggak mungkin Pak uh, perlu ganti gameplay juga supaya bisa satisfy dengan kebutuhan gitu ya ya tadi siapa tadi yang tanya saya lupa saya pak oh oh ya ya oke okay. uh, ada lagi pertanyaan lain sebelum saya masuk ke combine app Oke, okay. ya sudah, oke. Okay. Uh, saya lanjutkan dulu ke Companion App ya, teman-teman ya. Jadi kalau Anda tadi sudah belajar, sudah tahu ya, digital tabletop game itu seperti apa. Ingat ya, digital tabletop itu artinya kita bermain versi digital dari tabletop yang fisikal yang pernah kita mainkan atau benar-benar truly digital tabletop yang baru tanpa ada versi fisikalnya. Artinya ini digital tab tabletop game adalah game komplit, game utuh. Yang bisa kita mainkan lawan AI atau bisa mainkan sendiri. Oke, okay. nah bedanya apa dengan komponen app? Component app itu sendiri bukan game. Ya, komponen app itu adalah app yang membantu mensupport game yang kita mainkan. Jadi, bukan game. Ya, sekali lagi, komponen app ini bukan game yang berdiri sendiri. Jadi, kalau Anda nggak punya board game, Anda nggak bisa eh, nggak, nggak ada gunanya app ini seperti itu. Ya, Secara kategori ada dua jenis komponen app Yang pertama adalah lebih ke supporting component app Yang kedua adalah part of gameplay okay. Supporting component app ini adalah komponen app yang berfungsi membantu permainan agar lebih imersif Lebih menarik, lebih mudah Ya, Dengan cara dia akan memprovide ke kalian berbagai macam bantuan Oke okay, nanti kita lihat jenisnya Dan ada komponen app yang part of gameplay Ya. Komponen yang part of gameplay ini artinya board gamenya, table topnya tidak bisa dimainkan tanpa app. Ya, jadi harus ada app-nya. Oke, okay, jadi itu nanti saya jelaskan di bagian sel selanjutnya. Pertama kita lihat dulu yang, yang ini ya, fungsi-fungsi uh, kom uh, dari komponen app. Yang pertama adalah untuk record keeping atau score tracking. Yang kedua adalah immersive tool, yang ketiga randomizer, dan yang ketiga adalah part of gameplay. Record keeping atau score tra tracking ini sorry ini adalah komponen app yang berfungsi untuk mencatat record Anda, mencatat uh, progress Anda. Record keeping itu artinya dia bisa mencatat profile user. Contoh kita bermain game, kita bisa masukin nama user pemain, misalkan Andre, Hendra, dan seterusnya, Chris, Nura, Dimitris, dan Eric seperti ini, kemudian kita buat sesi permainan. Setelah permainan selesai, kita bisa ngetrack skornya, kita bisa menginputkan skornya. Nanti di kemudian hari kita bisa lihat siapa sih pemain yang paling sering kalah, gitu ya. Siapa sih pemain yang paling sering jago? High skornya sekarang dipegang siapa? Itu namanya record keeping, teman-teman. Ya, itu fitur-fitur record keeping. Kalau score tracking ini gunanya untuk mencatat skor bahkan membantu kita menghitung skor. Uh, ini adalah game seven Wonder, teman-teman. Ibu, uh, yang kalian lihat ini cuma skor sheet -nya. Di game Seven wonder ini, ada poin-victory point yang akan diperoleh pemain, namun ada banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Eh, sorry, delapan sih, delapan. Ada delapan elemen yang yang bisa menghasilkan victory point. Anda pakai cara militer, duitnya siapa yang paling banyak, wondernya siapa yang paling jadi banyak, kekuatan apa nih bangunan ini kekuatan ekonomi ini saintifik ini apa tadi saya lupa uh, saya lupa yang ungu ini apa ya ah nanti saya tadi tahu ya jadi yang pasti ada delapan elemen yang harus dihitung victory point masing-masing pemain ini pemain-pemain pemain-pemain pemain dan seterusnya dan uh, setiap elemen ini punya cara menghitung yang berbeda-beda nah ini akan ribet toh ya kita spend banyak waktu dan belum lagi kita harus ngafalin rumus dan sebagainya Maka muncullah komponen app Yang bisa membantu kita untuk menghitung secara otomatis Jadi ya, tinggal nanya Militermu ada berapa jumlahnya Ini berapa Nanti ada rumusnya yang dihitungkan otomatis Sehingga terlihat sigma totalnya Nilai victory pointnya berapa Dan diurutkan siapa yang the best Yang menang Oke, okay? Itu record keeping score tracking teman-teman Oke okay? Ya yeah. Uh, ada juga komponen app yang membantu kita, membantu kita uh, untuk memahami aturan game yang lebih baik. Ini saya kasih lihat satu komponen app yang masih sama gamenya, Seven Wonders, yakni uh, Augmented Reality Seven Wonders. Kenapa kok ada app ini? Karena begini, ini untuk membantu pemain baru untuk memahami aturan dari masing-masing kartu. Ya, kadang, kadang kita bingung simbol ini buat apa, ini kartunya bedanya sama apa dengan ini. Nah ini kita lihat ya cara kerjanya. bisa lihat dia. Jadi kartunya ini buat apa sih fungsinya tinggal diarahkan app nanti app akan menampilkan AR text dalam bentuk teks ya. Ini buat apa fungsinya dalam keterangan begitu ya. Bahkan tadi ada fitur baru yang saya baru tahu juga sih. Menghitung skor secara otomatis tinggal melakukan swipe kartunya satu demi satu di hadapan app dia bisa menghitungkan skornya otomatisnya. Luar biasa. Oke. Okay. Nah, itu ya teman-teman, record keeping, score tracking ya. Kemudian eh uh, app juga bisa berfungsi sebagai immersiveness tools ya, immersive tools. Artinya dia tidak um, melakukan score tracking, dia tidak record giving, tapi dia memberikan nuansa, nuansa game yang lebih imersif seolah-olah kita bermain di langsung di sana. Ini adalah game Doctor Panic di mana ini app-nya maksud saya ya, app-nya eh uh, di mana Anda harus mengoperasi pasien. Anda pura-puranya jadi dokter dan harus mengoperasi pasien. Kita lihat ya trailernya ya. No need for schooling or practice, Dr. Panic was made for you. Join a team of crack doctors and save the real lives of patients who are sent ER. Like Roberto, not all his dogs are or he's in shallow waters. To do that, you'll have x-ray the patient suture the patient inject the patient with the correct dosage reanimate the patient yes with a real whoopee cushion pay close attention and answer the new boss's calls and even more wonderful give pills to the patient scan the patient and all other sorts of tests did we mention the whoopee cushion yet doctor panic a crazy wicked mad game hurry up before it's too late created by roberto frada published by reko productions batteries not ok jadi game ini mengharuskan kita berdiri, teman-teman. Ini satu game dokter pendek ini mengharuskan kita berdiri dan meja kita itu kayak meja operasi dan kita dikasih kasus begitu ya, kasus ada pasien datang dan harus melakukan operasi ya dengan cepat ya, macam-macam ya ininya gameplaynya. dan nyusun kartu, ada yang harus apa namanya menjahit ya macam-macam dan real time-nya ya. Jadi kalau ada semacam timer kalau dalam waktu kalau waktunya habis, maka pasiennya mati. Nah, fungsinya F ini salah satunya adalah, eh, salah satunya ya, saya belum mengekspor lainnya. Salah satunya adalah memberikan bunyi vital detak jantungnya pasien. Jadi punya tit, tit, tit gitu ya. Jadi ini memberikan kesan dramatis, um, supaya kita kesannya terheras gitu ya. Seolah-olah pasiennya mau mati nih ya, cepetan ini ya. Uh, apa detak jantungnya semakin lemah dan seterusnya. Nah ini uh, yang dilakukan oleh app ini. Jadi kita diberi kesan imersif dalam bentuk sound, suara, lagu, ya bahkan uh, gambar semacam itu. Ini imersif tuh yang diberikan oleh dokter panic. Oke. Okay. Nah yang ketiga adalah app yang berfungsi sebagai randomizer, ya randomizer. Ada beberapa game yang memperbolehkan atau mengharuskan Anda merandom sesuatu. Oke okay ya, sesuatu. Kalau yang direndam itu sepele, kayak oke, okay, silakan dibagikan kartu secara acak. Itu ya, tidak masalah gitu Atau silakan pemain mengambil token token binatang secara acak. Itu no problem, tapi ada beberapa game yang agak ribet gitu ya, untuk randomizernya. Sebagai contoh legendary, ya, Marvel Legendary. Ini game-nya, kartunya Marvel, di mana kita berperan sebagai agent of shield yang merekrut superhero. Saya pernah cerita ini ya, superhero yang direkrut, itu bisa membantu kita melawan penjahat. Masalahnya, di rulebook-nya, memperbolehkan kita merandom, ya merandom superhero apa saja yang bermain. Karena dari sekian banyak superhero, ada 30 superhero yang bisa dimainkan cuma 5 superhero tok. Berarti dari 30 itu kita harus random 5. Oke. Okay. Masalahnya tidak semua yang hasil kita randomkan itu hero-nya itu kombonya jalan. Ya, karena purely random, maka bisa jadi hero A dengan hero B itu enggak match, nggak bisa jalan ya, nggak bisa jalan kombonya sehingga alhasil ujung-ujungnya nanti kita kesusahan lawan penjahatnya. Sehingga Legendary Randomizer ini menawarkan yang namanya Smart Random. Dia akan merandomkan filenya siapa, dia juga merandomkan hero-nya siapa. Dan dijamin hero-hero ini paling nggak punya combo yang bisa dijalankan. Oke, jadi kita bermain pakai Blade, Deadpool, Hulk, Silver Surfer, dan Wolverine. Seperti ini. Oke, jadi dia merandomkan untuk men game kita. Ini kalau nggak salah randomizernya game apa itu Dominion ya. Dominion, sama ini ceritanya uh, deck building juga. Uh, jadi di game ini kita bermain dengan kartu-kartu ini, ya, dia merendamkan di awal. Uh, ini adalah codenames, ya, codenames uh, gunanya untuk merendamkan posisi dari agen merah dan agen biru, begitu ya. Menurut saya sih nggak terlalu guna ya app ini ya, karena di codenames sendiri udah-udah ada banyak kartu untuk ini. Kartu untuk posisi agent-agentnya. Dan kartunya jumlahnya banyak teman-teman ya. Tapi tidak masalah ya, misalkan apa, uh, Anda nggak mau pakai kartunya, Anda bisa pakai M ini untuk randomize. Ya, untuk merandomkan sesuatu biasanya ya, biasanya untuk setup di awal di mana kita butuh merandomkan sesuatu. Tidak semua game butuh randomizer oke, okay? jelas ya. Tidak semua game butuh sesuatu yang diajak di awal, tergantung gamenya. Lanjut, nah, ini dia bagian yang ketiga, keempat. Sorry, yakni komponen app yang merupakan bagian dari permainan. A part of gameplay artinya table top tersebut tidak bisa dimainkan atau bakalan ribet untuk dimainkan tanpa pakai app ini, ya. Jadi, is a part of gameplay. Jadi, kamu main tabletop ini harus pakai app, ya. Demikian juga. App ini nggak bisa jalan kalau nggak ada tabletop-nya. Contohnya ya, kayak uh, app yang berfungsi seperti gameplay, yang pertama adalah AI. Jadi app-nya berfungsi sebagai AI yang mengontrol tindakan terhadap pemain, mengontrol board game itu sendiri. Atau app yang meng event menghasilkan event-event tertentu yang dimana pemain akan melakukan, menjalani event tersebut. Atau app yang menghasilkan output tergantung dari Action yang kita lakukan, misalkan saya mau nyerang pemain ini, gitu ya, atau monster ini, kita masukkan inputannya di app, outputnya nanti appnya akan ngasih tahu seranganmu berhasil atau berhasil kena, semacam itu teman-teman ya. Nah kita akan lihat beberapa contoh gamenya. Ini adalah game Lord of the Ring, Journey in the Middle Earth. Saya punya videonya nanti saya publish di us um, Ini gamenya semacam ini, jadi RPG ya, ini game RPG di mana kita mengendalikan karakter Lord of the Ring, kita bisa menjelajahi peta-peta ini kemana-mana-mana gitu, tetapi yang apa dunianya ini, petak petanya ini, yang nyusun siapa? Yang nyusun adalah si App. Jadi si App nyuruh kalian naruh nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, jadi dia menjeritkan menjeritkan dunianya. Kita mematuhi aja gitu ya, kita taruh-taruh-taruh, bahkan si App juga nyuruh taruh monster ini di sini, di sini, di sini. Oke? Okay? Si app juga men, men -kan story-nya. Jadi kalau kita ketemu orang begitu ya, uh, misalkan uh, looking down a muddy ridge, you notice what uh, maybe be tracks on the shore. The way down however is the slippery and pierced no clear path. Nah Anda mau cancel atau search gitu ya. Nah ketika di-search maka kita biasanya melakukan tes, mengocok dadu tepat ya. Eh sorry, game ini nggak pakai dadu ya, ngambil kartu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita diberi event-event yang di generate di handle oleh app. Artinya kalau tanpa app ini kita nggak bisa main karena semuanya di handle oleh app, termasuk generate map, termasuk generate event, termasuk mengendalikan AI-nya. Jadi monster ini siapa yang mengendalikan? Ya AI-nya ya. Dia biasanya punya rule. gak contoh ya, goblinnya ini bergerak dua langkah mendekati Gimli. Ya, kalau kalau Gimli-nya di dalam target area, maka serang Gimli. Kalau tidak, maka serang nah, serang uh, hero terdekat. Jadi kayak if-then-else. Ya Logiknya kayak if-then-else biasa. Oke, itu ya teman-teman ya. Mari kita lihat. Nah, yang kedua ini adalah komponen uh, app dari game Alchemist. Alchemist ini game mencampur bahan kimia. Ingredient ya, bukan bahan kimia. Ingredient untuk menghasilkan suatu potion. Mari kita lihat ya. YouTube, yeah. Alchemists is a board game in which two to four players compete to discover the secret of their mystical art. Gain knowledge by mixing ingredients, scan them in using this application and see how they react. Publish theories about your findings, sell potions to adventurers and buy powerful artifacts. <laughs> Jadi, potionnya itu bisa diuji coba cobakan ke mahasiswa. Jadi mahasiswanya suruh nelan, gitu ya, potionnya. Uh, ada efek sampingnya, <laughs> atau dicoba ke dirinya sendiri. Yeah. it yourself. Okay. Potions can also be sold to visiting adventurers, and money can be used to buy fancy artifacts. But most importantly, you want to be publishing journals. It's important to note that you don't need to have exact information before you write a book on the subject matter. But if a rival alchemist finds out your theory is wrong, He may choose to debunk it on this space. Each time you mix a potion, place two ingredients from your hand and put them in your cauldron so that no other player can see them. Scan in the two cards to see what happens and show the result to the other players. You mark the result of the Nah, itu kelihatan ya. Jadi, kalau kita mengkombinasikan potions, eh, sorry, mem membuat potion maksudnya, maka kita harus mencampurkan dua ingredient ini, lalu di scan pakai app, Lalu app-nya menghasilkan output, ya. Oh, ini kalau kala jengking campur jamur ini jadinya positif hijau. The itu. By a token into your there are eight ingredients and there are eight alchemicals. Working out which goes with which is a job for an alchemist. To know which potion is created when you combine two alchemicals, look for a matching color and sign with a big circle on one and a small circle on the other. For example, the green circles here have a different sign, and the blue circles are both small, so they don't mix. The red circles, however, combine to create a potion of healing. Ya, yeah, jadi, masing-masing uh, ingredient itu punya... Kode alkeminya sendiri, sendiri yang unik ya, jadi kalau dikombinasikan keluarnya potion plus merah, artinya uh, si ingredient A sama si ingredient B ini pasti punya plus merah. Cuman beda, beda apa ini skalanya, satunya gede, satunya kecil, ya pasti ini kalau ini dicampur hasilnya plus merah. Kok nggak hijau pak, kok nggak biru, kalian lihat yang biru, yang, yang biru ini sama ya, sama-sama negatifnya, tetapi... Ukurannya juga sama, jadi nggak valid. Yang hijau ini malah keliru juga, satunya plus, satunya negatif, maka nggak mungkin keluar hijau. Yang merah betul ya, satunya plus, satunya plus, satunya besar, satunya kecil. Jadi harus uh, kodenya is sama is dan is besar it kecil. In this case, it a nah ini kalau cancel out, jadi negatif positif, positif negatif, negatif positif, maka hasilnya bening seperti ini cancel out. Now we understand the rules of alchemy. We know that neither of the ingredients used to make this potion of speed can contain a green negative symbol. So we can cross off four of the alchemicals for each ingredient used on our deduction grid. As we do more tests, we can deduce more information. Yeah. Jadi ide dari gamenya dia adalah menemukan si masing-masing ingredient ini itu Uh, Alkeminya yang mana, gitu ya? Alkeminya yang apa? Dengan cara mengetes, mendeduksi. Nah, seperti itu. After six rounds of play, the game is over and the answers are revealed. Players will gain or lose points based on whether their published theories are right or wrong. Points are also gained from grants that the university has awarded and for any artifacts bought. Deduction is only one part of this game, and there is far more going on, but not enough time to cover it in this short video. For more information about the game and the full rulebook, please visit the CG website. Oke okay, itu ya teman-teman ya. Jadi, a part of gameplay. Jadi, game alchemist ini butuh app untuk mencampur potion. Kalau nggak ada itu gak bisa main ya. ini saya kasih contoh video lagi tentang a part of gameplay. nama gamenya adalah Chronicle of Crime. kita lihat ya. <tuh> Chronicles of Crime is the cooperative game of criminal investigation, combining a board game, an app, and virtual reality in the most clever way I've ever witnessed. Players start the app, choose the scenario they want to play, and follow the story. The goal is to catch the murderer in the shortest time possible. Using scan and play technology, each component has a unique QR code which, depending on the jadi, uh, ceritanya kita menyelidiki pembunuhan, teman-teman ya. Jadi, dengan app ini kita bisa scan kode AR yang ada di kartu-kartu yang muncul. Misalkan Anda mau ngomong dengan witness, maka di kartu witness itu ada AR-nya kita scan. Nah, kemudian dialognya muncul di app, kita bisa ajak ngomong uh, witness-nya. Bahkan kita bisa nunjukkan witness, misalkan ada senjata pembunuh, pisau begitu ya. Kita scan pisaunya, ada kode AR-nya kita scan, lalu kita tunjukkan ke witness-nya ke orang di situ ada kode airnya dan kemudian kita scan nanti dia akan ngobrolin tentang pisau tersebut ya semacam itu Oke. Okay. means will able to get the game by, Finally, the game the by to for in virtual reality. So, and let us nah, uh, game ini juga punya virtual reality-nya, teman-teman ya. Kalau anda punya Google Cardboard, anda bisa masukkan HP-nya ke, ke Google Cardboard. Tujuannya adalah untuk memeriksa TKP, crime scenes ya. Jadi satu pemain akan memeriksa TKP, lalu pemain ini akan bilang. Ada yang aneh enggak di TKP-nya? Oh saya nemu buku, oh, saya nemu boneka, oh saya nemu makanan. Nah pemain lain itu akan mengumpulkan clue-cluenya tersebut dan mengecek apakah itu beneran uh, clue dari sport, sport, sport, sport. yang akan kita pecahkan. Sport, sport. Sport, sport. <susuk> Oke, okay, teman-teman, uh, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi, komponen uh, app itu banyak fungsinya. Fungsinya adalah, uh, saya tunjukkan lagi, fungsinya adalah record keeping, or score tracking, immersive tools, randomizer, dan a part of gameplay. Uh, semacam itu, kalau di project, kalian disuruh apa? Cek ulang ya. Nah, ini ya harus memiliki fungsi record keeping atau score tracking dan gameplay. Jadi app-nya itu eh, bagian dari permainan. Entah dia ngasih event, generate generate suatu event atau kayak alkemis tadi di eh, si app-nya itu menghasilkan sesuatu gitu ya. Mem memproduce sesuatu dari action pemain gitu ya. Jadi Anda bikinnya seperti itu. Oke? Okay. Nah, app-nya bebas. Kalau yang anda lihat uh, di video ini kan selalu pakai smartphone dong, ya. Padahal bisa jadi apapun Nah, bisa jadi website, bisa jadi uh, smartphone, tablet, ya, atau desktop application terserah. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, Teman-teman Belum ada, belum ada ya aman ya oke okay. ya, yeah. eh uh, oke okay, good uh, sekarang ya yeah, sekarang saya mau tanya ini ya uh, siapa di antara kalian yang mau tunjukkan tema mekanik dan dynamic dari game yang akan dirancang siapa ini? Adakah yang mau bersedia, teman-teman? Atau mau ini juga boleh, mau apa namanya? Mau tanya dulu juga boleh. Belum ada ya? Oke, okay, masih diskusikah teman-teman? Pak, mau nanya, Oh iya. Kalau yang minggu ini untuk balancingnya kalau belum sedetail, maksudnya kita kan belum balancing, jadi pas di mekanik misalkan ada tambah poin-tambah poin, itu belum kita hitungin secara real gitu. Itu apa tidak masalah? Oke. Okay. Minggu ini targetnya hanya ini aja kan? Ya. T mechanic sama dynamic. Oke. Okay? Jadi balancing tidak kita lihat ya. Gitu ya, teman, -teman ya, balancing tidak, tidak, tidak kita lihat. Jadi week ke-10 ini kita kalian cuma submit aja nanti di ULS T mechanic sama dynamic. Boleh ganti enggak, Pak? Iya, boleh sih. Misalkan Pak diraca, dirasa mekaniknya enggak cocok, Pak. Um, mekaniknya ganti, maka mungkin juga dinamiknya ganti ya, silakan. Atau timnya nggak cocok, Pak, boleh. Cuman Anda mesti kasih background alasan kenapa mengganti itu ya. Jadi yang pertama yang dilakukan hari ini, saya tunggu hari ini adalah uh, tentukan tim mekanik sama dynamic ya, Anda upload ke ULS. Apakah teman-teman sudah ada yang punya ini? Kelompoknya siapa? Yang mau menunjukkan ada tapi masih nggak yakin sih Pak. Boleh, Pak? silakan. Uh, nyat, yang ditunjukkan gimana Pak? Saya nyatnya di Microsoft Word sih Pak. Enggak apa-apa, Microsoft Word pertunjukkan. Okay. Supaya yang lain bisa lihat gitu ya. Ntar. Pak, uh, sequentialnya di disable Pak. Oh, sorry, sorry, sorry. Silakan, silakan. Uh, masih kasar sih pak, jadi masih kurang yakin banget. Oh iya, enggak apa-apa. Itu tujuannya sih sih sebenarnya. Targetnya ya. itu family. Oh, kamu mau bikin game family ya? Kalau game sebenarnya family. Sebenarnya idenya ada dua, cuma yang oh, satu okay. Yang pertama itu kamu pikir ada panjang, jadi mungkin ke kemungkinan batal. Oke, okay. jadi gini ya. Pertama saya kasih uh, masukan dulu ya. Kalau targetnya family, berarti harus ada unsur randomnya dan juga harus ada unsur strategiknya ya. Yeah. Oke, okay, itu yang bernama timnya racing ya. Mungkin lebih dikerucutkan lagi timnya supaya lebih spesifik ya. Racing tentang yeah. apa? Car racing atau dino racing atau yang lainnya Racing submarine racing, boat racing, nah, kan banyak itu dikerucutkan. Dynamicnya raise to the Nah, dynamic ini muncul dari kombinasi mekanik sebenarnya. Jadi mestinya mekaniknya dimatangkan baru dynamic. Oke, okay. oh, atau atau boleh juga, oh Pak, saya pokoknya pengen bikin raise the end. Nah, mari kita lihat mekaniknya. Oke, okay. uh, event, card drafting, roll spin to move, lose a turn, dan raise. Oke, okay. ini mekaniknya ada di board game uh, semua ya? Uh, iya. Iya. Ada ya, ada semua ya definisinya di bur Nah itu tolong dilihat masing-masing mekanik ini. Contoh gamenya apa, gitu ya? Kan kelihatan di bur game kick uh, race itu contoh gamenya apa? Lose turn itu game-nya mana? Ya, nanti supaya kamu tahu implementasinya, oke? Okay. Eh, uh, ya yeah, bur game item list ini komponen, maksudnya ya, ya komponen yang baru saja kepikirkan. Race lane, ya bur game. Oh jalur nya cuma satu? Ah uh, iya pak. Oke, okay, Um, ya yeah, fork uh, card placement. Ya yeah, terus terus. Nanti ada kayak uh, pilihannya, play pilih mau kiri atau kanan sih. Cuman masih nggak yakin. Oh <laughs> masih banyak okay. yakin di sini. <laughs> oh iya iya nggak masalah. Itulah mengapa uh, kamu perlu ini ya, perlu menyelidiki, perlu apa istilahnya, uh, menyelidiki board game yang sejenis. Oke okay, Pak. Oke okay, sebentar saya kasih lihat dulu. Pernah dengar formula D, bowl game? Formula D, Bu. belum. Belum pernah ya, sebentar. Tunggu, tunggu, tunggu. Sorry, sorry ini balapan apa dulu sih? Uh, so, yang kami pikirkan itu intinya balapan dari awal sampai akhir sih Pak. Gitu. -gitu. Oh belum tahu objeknya oh, iya. oh gitu Jadi harus tahu dulu objeknya ya Timnya harus tahu dulu Supaya nanti bisa mudah Jadi gini yang paling gampang memang berangkat dari tim teman-teman Jadi tergantung Misalkan contoh ya kamu mau balapan apa Dino racing Misalkan uh, prehistoric. Setiap pemain itu punya dinonya sendiri-sendiri Kemudian dinonya ini apa? Ada triceratops Ada raptor Ada T-Rex dan macam-macam dan ini mau balapan sampai finish ya hari studi Nah dari situ bisa kita motif-motif kita bisa melengkapi dino kita dengan uh, peralatan ya yang bisa mengganggui pemain lain, gitu kan? Kita bisa apa? Uh, Membusting dino kita, kita bisa meniket musuh supaya musuhnya nggak jalan dan seterusnya. Jadi ada trik-trik jahat ya, yang dilakukan oleh pemain dan ada Uh, apa namanya ke ability-ability dari gindonya sendiri yang berperan, jadi kalau gitu ada variable player power, ada uh, karena tau ya, ini card draftingnya kamu pakai untuk apa, mungkin card draftingnya dipakai untuk drafting alat atau drafting action, saya nggak tahu nanti dipikirkan kemudian roll spin to move itu sepertinya ngeroll sesuatu ya, memutar sesuatu ya hmm. untuk bergerak kayak semacam wheel of fortune. Betul? Mm. Me gitu. Awalnya bidang causality cuman eh oh. <laughs> ya ya ya gitu Pak. Iya ya oke oke. Dash rolling itu masalahnya eh uh, skill-nya 1 sampai 6 ya kalau mata dadu 6 dan itu eh uh, range-nya terlalu lebar ya. Range-nya terlalu lebar. Jadi Paling apa kan Lu dapat satu ya. Kalau paling hoki kan dapat 6. Kalau itu langsung dikonversi menjadi petak jalan. Oke, okay, kamu ngocok 6 maka kamu jalan 6. Kamu ngocok satu, maka kamu jalan satu. Maka itu tidak ubahnya, kayak ular tangga. Ya, ular tangga dimana? Yeah. Pemain yang dapat satu itu selalu apes. Apes jalannya cuma satu, satu, satu. Pemain yang dapat 6 yeah. itu jalannya kenceng, gitu kan? Nah, itu mungkin bisa dipikirkan untuk merubah mata dadunya. Bukan dirubah jadi mata dadu tiga, jadi boleh aja 6, tetapi isinya kayak gini. Contoh ya, mata dadu 6 ya, isinya adalah satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, atau satu, satu, satu, satu, satu dua, dua, tiga. Eh, salah ya, satu, satu, satu, satu, dua, dua, tiga. Nah, satunya ada tiga kali, duanya ada dua kali, tiganya ada satu kali. Jadi, kalau kamu ngocok angka 3, ya, kamu jalan tiga kali, kamu ngocok angka. Kok keluarnya angka satu Ya kamu jalannya satu kali, Dan nah, yang dadu mata satu Yang dadu angkanya satu ini kan Tiga kali kesempatan munculnya 50% Sedangkan yang angka tiga hanya satu kali Berapa persen? Tiga, 33 persen munculnya Nah kayak gitu ya Itu akan lebih uh, lebih kompetitif gamenya Ketimbang ular tangga Gitu ya Nah Oke okay, itu ya, uh, saran saya kalau rest end, kalau kamu pakai dadu, harus ada mekanik yang bisa mengubah, apa ya sifatnya, mengubah dadu, mengubah nasib, ya kamu harus punya mekanik untuk mengubah nasib. ya Bisa mereroll, ya. mereroll itu mengubah nasib loh teman-teman. Ya. Kalau satu kali kok jelek, ya ability run, kamu bisa reroll, mengubah nasib. Gitu ya, uh, Matthew Ferry ya nih ya. Oke, board gamenya one race lane, one car placement. Uh, race lane-nya itu saya tanya lagi, itu circular atau dari titik A ke titik B begitu? Uh, circular, oh, circular saya, ya. Oke, okay, berarti ada lap-lapnya, apa enggak ada lab-nya, Cuman satu putaran selesai gitu ya? Uh, satu putaran selesai, Iya, harusnya. Oh ya iya. Oke okay deh, ya. Jadi itu ya tadi saran saya, ya. Uh, timnya dikerucutkan. Kalau dynamic resudin resudian, coba mekaniknya diarahkan ke sana. Resudian, jadi mekaniknya harus sesuatu yang menunjang pemain untuk mencapai tujuannya secepat mungkin, dan oh, ya, dan apa tergantung mendekatannya. Ya, kalau misalkan kepingin bikin mekanik yang bisa menghalangi pemain, ya silahkan. Ya, harus ada sesuatu yang bisa. Mencegah pemain mencapai tujuannya itu, itu rest the end. Oke, okay, Pak, gitu deh. Oke, okay? gak apa-apa, ya. Matthew. Dengan ini, cuman lebih dikerucutkan timnya. Oke, okay, Pak, oke, okay, thank you, thank you. Ya. Oke, okay. ya, terima kasih, Pak. Ya, apakah ada yang lain, teman-teman? Nah, <laughs> iya, iya, iya, silakan. Feral, ya, ini ya. ya kelihatan, kelihatan, kelihatan. Director's Plan. Waduh, oh, udah, udah ada judulnya nih malah. <laughs> Oke, okay. target audience. Oke, okay. turun lagi. timnya Kingdom, Kingdom Nation Kingdom Dictatorship. dictatorship. Player role-nya Dictator. Oke, okay. military Makanya general. Game mekanik sama dinamiknya apa? Oh, di saya bisa menjaga permainan. Ada kontrol berapa? Bentar, oh, benar. Area kontrol ini untuk Ya, nah, kalau ko op lawan siapa, Dok? Ko oh, op. Ini kan ko op, berarti lawan board. Musuhnya bot-nya. Oh, ya, musuhnya kita tetap ngelawan pemain juga, tapi ini ko eh, Area kontrolnya ini kalau misal player lain mau ngambil wilayahnya player eh misal player 1 mau ngambil wilayahnya player lain. Mm -hmm area kontranya. Jadi kan eh, walaupun kan walaupun kerjasama, tapi juga tetap butuhnya satu. Oke oke oke. Tunggu tunggu. Kerjasama kan tujuannya untuk satu tujuan bersama. Nah tujuan bersamanya yakni apa? Eh, eh, apa namanya? Kuliah Pak. Menguasai. 80% area sama punya trust dari rakyatnya sebesar Menguas oh. mengakuisisi 80% puluh persen area. Itu per player, ya. Jadi, misalkan aku player A, berarti aku harus mengakuisisi 80% area. Betul, maka player A menang begitu. Nah, itu berarti bukan koop, iya. kompetitif bukan koop, itu kompetitif play, bukan mekanik juga. Iya, silakan menambahkan. Sama barrel, mau menambahkan Iya, silakan. 80% area Iya, 4 pemain, jadi 4 pemain ini silakan. Oh kita akan mengakusisi 80% area, totalnya itu 28 area itu jadi misalkan player A sudah mengakuisi 5, player B berapa, player C berapa, player D berapa dan nanti totalnya itu 28 misalkan berhasil 28 area diperlukan yang itu 50, baru bisa menang itu co-opnya, untuk lawan co-opnya siapa? jadi kita kan ada dibagi, sebenarnya kita tuh rencana buat dua rumbang, 10 ton pertama dan 10 ton kedua dan pertama itu kita plus untuk building saja Lalu sepuluh tahun kedua kita baru mempertahankan area itu. Sepuluh tahun. Sepuluh tahun tadi kamu bilang. Iya pak. <laughs> Kebanyakan kelihatannya. Iya. iya, iya. iya. Yeah. Nanti tinggal so, di test nanti. play aja. Ha, terus terus. Oh iya. Nanti mungkin pas balancing kita pikirkan lagi yeah. Iya. Kalau untuk lawannya siapa nanti di sepuluh tahun kedua itu kita ada satu deck kartu yang isinya itu seperti kayak random event gitu. Oke. Jadi okay pasukan daerah tetangga datang. Itu area kita tuh bisa berkurang. Kalau kita nggak punya resource yang mencukupi untuk perahan serangan itu, area kita berkurang, pers kita berkurang. Seperti itu, Pak. Oh ya, berarti itu co-op. Artinya gini, kita menang-menang bersama, kalah-kalah bersama. Begitu ya. Itu co-op ya, definisi co-op. Betul atau salah? Jadi tidak ada pemain, tidak ada pemenang tunggal di game ini. Maka ya, betul ya, demikian? Satu tim. Oke, satu tim. Berarti betul kok, kalau gitu. ya. Ya Jadi, mengakuisi 80% area dalam berapa ton. berapa ton tadi. Jadi, kita harus mengakuisi 80% dalam berapa ton, ya, kalau bisa ada kayak time limitnya, Memiliki trust minimal banyak 150 poin. Variable power, move through deck. Oke, ini ada board-nya enggak nanti kira-kira? Uh, kita rencana ada boardnya, oh berarti areanya dalam bentuk board ya, bukan kartu ya. Uh, Sebenarnya kita tuh rencananya buat slot kayak 6 kali 6 gitu. Mm -hmm. Terus pertama itu kita cuma dikasih 4 kartu wilayah di misalkan di pojok kiri atas. Terus nanti tiap pemain mengaku sisi area misalkan, aku pemain A, ngambil area di kanan, satu petak di kanan. Nanti aku ngambil deck kartu lahan, nanti kita lihat kita dapat deck kartu apa, baru bisa ditaruh di sana. Oke. Oke, okay. oke, okay, okay, baik-baik. Eh uh, ya. Yeah. Oke, okay. dinamiknya coba lihat dinamiknya. Oke. Okay. Jadi pemain bisa ngebuilding ya. Bisa, Pak. Kita ada kayak di infrastructure di atas oh, yeah. kayaknya tadi. Oh iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oh iya, itu ada bangun barak dan sebagainya. Ini kayak working kalau aku bilang Oke, okay, oke. Okay. Ya, ini kayaknya perlu dicoba playtest ya. Ada kecenderungan gamenya bakal lama kalau saya lihat ya. Tapi saya nggak tahu apakah betul demikian karena harus perlu dicoba playtest. Oke okay, ya, jadi kayaknya ini musuhnya adalah dari boardnya. Jadi dari boardnya sendiri yang generate nantinya musuhnya. Jadi benar-benar fully co-op ya, bukan kompetitif. Ada beberapa game yang co-op dan kompetitif sekaligus teman-teman ya. Co-op dan kompetitif sekaligus jadi uh, ada pemenang tunggalnya, tapi juga co-op. Ya, nanti ada bisa cari. Oke okay deh ya ini ya ini kayaknya tinggal play test aja sih Timnya Kuli Jember ini kalian tinggal play test Untuk ngecek uh, mana yang mekanik mana yang ini ya Yang pas dan mekanik mana yang yang apa, yang apa kurang pas Anda amati time limitnya Hitung time limitnya uh, Makan berapa lama gamenya nanti Ya, jangan jangan sampai lebih dari satu jam ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Oh, ada lagi nggak? Yang mau ditanyakan ya? Oh, ini AC, ACC kelompok ya, bukan? Apa-apa? Halo? Maksudnya oh, yang ditanyakan dari materi tadi atau untuk ACC kelompok lagi? ACC kelompok. Oh iya, ntar saya share screen. Oh ya ya viral sudah ya, oke. Okay. Oke, okay. okay. so ya. okay, silakan yang lain mau ACC boleh, mau tanya materi boleh. Pak, kalau misalnya mau ACC sekalian tanya tentang yang uh, game kompetitif sekaligus co-op gitu, boleh nggak Pak? Boleh, boleh Vincent, silakan Vincent. Ya, saya share screen ya. Iya, Vincent. Siapa, siapa duluan ini maunya? Uh, kamu dulu aja kamu yang, yang tadi buka suara duluan. Coba dulu ya, bis. Oke. Okay. Coba dulu, bis gitu Vincent ya. Supranatural ya. Indonesia, oke. Okay. <laughs> udah kelihat udah ke dalam semua tuh ya kelihatan kelihatan juga untuk Manya sih kompo kami itu ngambilnya supernatural Indonesia jadi hal-hal yang berbau gaib di Indonesia kayak kayak dukun terus oh. setan itu terus nanti dapat artifak dari <laughs> oke okay. sehatan ini ini yeah. tempat tempat-tempatnya itu pakai kayak tempat mistis kayak kuburan hutan belantara oke okay. gunung keramat dan tempat sejarah oke okay, oke okay. ya oke untuk gameplay singkatnya, jadi pemain itu menggunakan nilmu yang berasal dari setan untuk bisa dengan pusat Sakti kerasa Untuk pengalaman besar, ini pemain, ya, ya, jadi kita gamenya ini kayak campuran dari Sidit sama Forbidden Island, gitu Pak. Hmm, oke. Okay. Oke, okay, jadi, bentar menantang kekuatan besar. Jadi ada semacam musuh ya ini ya. Ada musuh dari yeah. musuhnya ini apa? Boardnya sendiri. Uh, musuhnya, ya boardnya sendiri ntar. Jadi kayak narasi langsung ngantik gue pak. <tuh> <tuh> <tuh> itu ntar ada card drafting, rolling sama dynamic itu yang restudian. Jadi musuhnya juga <tuh> antar dukun. Kayak balapan antar untuk ngumpulin kumpulkan oh. untuk ngesain untuk bisa dapatkan kekuatan besar itu. Di satu petak di tempat di board. Oke, okay. mungkin bukan residen sih menurut saya ini. Uh, ngumpul, uh, ada ngumpul-ngumpul ikan nggak? Ngumpulkan sesuatu gitu. Ngumpulkan artefak apa. Soalnya saya lihat set collection itu. Di mekaniknya. Ya, di mekaniknya ada set collection berarti kamu ada sesuatu yang dikumpulkan tuh. Betul ya? Ya, ini ya, artifak atau apa gitu kan? Nah, itu mungkin dynamicnya lebih condong ke collection. Kalau saya bilang, kalau to the end itu lebih ke balapan, balapan mencapai tujuan uh, yang paling pertama, yang mencapai tujuan itu yang menang gitu ya. Tapi itu kelihatan gitu ya, kita bisa lihat uh, to the end itu biasanya kita bisa lihat. Posisi kita dengan pemain yang lain, nah, dalam game kamu ini bisa kelihatan, enggak posisinya siapa yang lebih unggul atau masih abstrak gitu ya? Nggak kelihatan, nah. Kalau masih abstrak, nggak kelihatan, berarti bukan SDDN ya. Misalkan contoh ya, kamu main board game balapan Victory Point. Victory point yang terbesar adalah yang menang. Nah, itu bukan SDDN ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena victory point itu kan ada yang terlihat, ada yang nggak kelihatan, ada victory point yang kelihatan. Baru dihitung di akhir permainan, nah itu juga bukan rest the end, ya. Oke, okay. coba turun ke bawah lagi, e, berhasil mendapatkan kekuatan besar. Nah ini kelihatannya kelihatannya set collection, dan dynamicnya collection aja, karena kamu e, berlomba dengan dukun-dukun lain untuk mendapatkan kekuatan terbesar, mengkoleksi sesuatu, gitu ya menurut saya. Jadi, dinamiknya satu aja. Oke. Okay. Ya, ini kelihatannya bisa ganggu pemain lain. ya. Juga bertahan dari serangan pemain lain. Itu kayaknya ada mekaniknya sendiri. Eh, kayak nggak salah take dead gitu ya. Take dead mekanik itu untuk ganggu pemain lain ya. Nggak tahu model serangannya nanti pakai apa. Pakai dash rollingnya rolling-nya dipakai untuk movement atau nyerang atau dua duanya Card drafting-nya juga nggak tahu untuk bahannya. Dan mestinya mekaniknya ini dikasih tahu ya. Gameplaynya uh, gameplay-nya seperti apa dari masing-masing mekanik ini. Oke. Okay. Modular board. Berarti board-nya itu bisa bisa gonta-ganti ya. Bisa kayak ada random jadi kadang kita main di hutan, kadang kita main di... Biasanya boardnya bisa dibongkar pasang kalau modular board itu. Kita sih rencananya untuk board itu Jadi ini kan dilanang ini ini ini kan, ini kan, untuk ber, tetap bertahan dari serangan supernatural yang ada. Jadi kita rencananya nanti ada berapa tempat itu kayak kalau, kalau yang di Forbidden Island itu kan bisa tenggelam kan. Kalau di sini kayak bisa digentayangi, terus nggak bisa ditatangin gitu. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, yeah. yeah, itu modular board juga ya. Yeah. Oke, okay. pakai tal tadi ya, yeah. kayak Forbidden Island gitu ya. Yeah. Iya. Yeah. Oke, okay. ada satu game yang kayak kamu gini ya, cuman mungkin mekaniknya beda. Mungkin bisa stop share dulu. Apa sih namanya, saya kok lupa, sebentar. Um... Tari ya tunggu tunggu tunggu ya. saya, saya agak lupa. Oh ya, yeah. Ghost Stories namanya, Ghost Stories. Oke, okay, sebentar saya kasih lihat dulu. Bisa stop share dulu, Atriel? Oh ya, bentar, Pak. Nah ini kelihatan enggak great uh, go stories. Ya ini boardnya memang modular, tapi ya enam kali enam, begitu ya. Cuman posisinya bisa ditukar-tukar ya, posisinya bisa, di, uh, bisa dipindah-pindah setiap kali bermain dan uh, si pemain ini jadi semacam pendeta tahu yang berusaha menghalau setan-setan. Jadi setan-setannya masuk dari empat arah mata angin ini dari sisi biru, sisi hijau sama sisi kuning dan merah di bawah ini. Dan mereka berusaha menghancurkan desa di tengah ini. Ya, tujuannya untuk membangkitkan rajanya, gitu ya. Jadi kita harus me, mencegah itu terjadi. Nah, setiap peta ini punya ability masing-masing. Itu adalah ability, ability untuk menghalau setan-setannya untuk masuk. Oke itu ya, tapi nggak ngoleksi apapun sih, cuman hmm. apa berusaha ini ya survive. Dynamicnya survive ini, bukan residen, bukan set collection juga. Nah coba dicek apakah dynamicnya betul set collection, bukan survival Ya, dicek dulu. Oh. Tapi ini sifatnya kokop, ya. Tapi kalau saya baca di tadi yang kamu tunjukkan, itu kayaknya bisa bertarung, tuh. Ya, dukun sama dukun. ya kita kemarin mikirnya sih, kan, di tempat tertentu, kan, kita bisa dapatkan artefak itu, kan, Mbak, untuk mm. nanti dapat kekuatan itu. Mm -mm. Nah, jadi kalau misalnya... Uh, jadi satu tempat itu cuma bisa bawa satu artefak gitu mm Heeh. -hmm. Satu artefak. Jadi kalau saya nih, round 1 yang dapat misalnya player 1, 1 artefaknya. Terus dia pindah tempat. Okay. Mm -hmm. di, round, di, di round 2 kalau saya pemain lain mau ke tempat itu nggak bisa, soalnya kan udah diambil sama yeah. player 1 artefaknya. Yeah. gitu sih. Jika mm -hmm. rebutan gitu. Iya itu worker, uh, sorry, drafting itu. Itu drafting kalau saya bilang. Ya, yeah, drafting bukan worker placement. Kalau worker placement itu biasanya workernya ada banyak. Tapi kamu cuma satu ya dukungnya ya? Ya, yes, satu. Cuma rebutan satu, satu orang. Auto, yaitu berarti drafting mekaniknya. Oke, okay. itu ya. Ke kelihatannya sih bukan survival juga karena kamu nggak ngelawan tidak bertahan hidup gitu kan. Tapi bisa mengkolek-kolek-kolek-kolek. Bisa lawan musuh, musuhnya di apa namanya dikalahkan berarti dinamiknya lebih condong ke collection kalau saya bilang ya seperti itu oh ya, Mbak. gitu ya material ya, kita masih rada ya sekali lagi gitu. ya masih abstrak karena belum test play nanti kalau setelah test play akan lebih jelas ya lebih jelas ya seakan sudah test play Se jadwal test play itu kapan ya bentar kayaknya dua minggu lagi ya kalian laporan test ya oke okay, saya lihat dulu ya minggu depan tuh game week uh, oh ya teman-teman saya umumkan lagi ya minggu depan itu adalah game week tapi berhubung di board game arena tidak ada game week yang temanya tentang adventure RPG jadi ceritanya game weeknya adalah tentang adventure slash RPG karena di board game arena nggak ada game yang semacam itu maka minggu depan itu uh, saya akan kasih video jadi, kita tidak ketemu secara sinkronos kayak begini. Anda stay at home, nonton video ya. Nanti saya berikan video rekaman kami, nyobain game adventure. Nanti Anda amati ya, semacam itu, termasuk nyobain game yang ada komponen app-nya. Gitu ya. Nanti minggu ke-12, Anda ACC kedua, Anda kasih lihat laporan tentang. Gameplay ya, tidak ada materi di week ke-12 Nanti uh, week, week ke-13 akan ada materi tentang rule book design dan publishing board game Ya, seperti itu Oke, okay. lanjut ke Vincent Ayo Vincent Oke, okay. uh, sebentar pak Apa sudah kelihatan pak? Iya, kelihatan Nah, kita masih belum menentukin nama game kita sih, cuma ide gamenya gitu ada ada bos ada karyawan <laughs> Oke, okay, terus-terus Nah, ceritanya itu, nanti ada story -nya. Nah, di perusahaan ini karyawannya itu sudah memploting sesuatu hal yang buruk mm -mm. ke perusahaan itu mm. Nah, bosnya tahu nah cuma bosnya itu tinggal nyari buktinya dari si karyawan-karyawan itu. Oke, okay. pemain sebagai karyawannya atau sebagai bosnya bisa jadi bos atau bisa jadi karyawan begitu? Iya, jadi oh. nanti di antara empat orang nanti satu orang jadi bos, satu orang jadi karyawan. Berarti satu versus tiga? Iya. Oh, Oke, okay. satu versus tiga. Oke, okay. cool, cool. Oke, okay. ini ima, mirip kayak game Star Wars Imperial Assault. Nanti saya tunjukkan ya. Mekanik dalam board game ini adalah set collection, card management, hand management, kah? Apa card management? Kayaknya hand management deh. Bedanya ya, card management sama hand management apa? Pak? Bedanya. Uh, hand itu artinya betul sama-sama skatnya ya jadi hand itu ngatur kartu-kartu yang ada di tangan ya men, men, bukan kartu juga sebenarnya kamu bisa ngatur dadu kamu bisa punya dadu di tangan kamu bisa punya kartu di tangan kamu bisa punya tile di tangan tile kartu di tangan jadi lebih cocok ke hand management sebenarnya kalau hmm. ya jadi Maksud hand management adalah kita ngatur kartu kita di tangan, mana yang dikeluarin duluan, mana yang saya tahan, ya supaya nanti nanti aja saya keluar, mana yang saya buang, mana yang saya pakai. Nah itu itu hand management. Karena karena yang kita pegang di tangan itu nggak mesti kartu, bisa jadi dadu kan? Dadu yeah. di, dadu di tangan kita tak sembunyikan. Saya punya tiga dadu, merah, hijau, kuning. Nah, mana yang mau tak pakai duluan? Bisa juga tile kan? Tile apa namanya? Tile cardboard. Kayak game tuh kemarin yang bikin-bikin pulau itu. Itu kan kita punya di tangan toh pulau-pulau nya itu. Nah mana tal yang mau saya pakai? Nah itu lebih lebih cocok hand management. Even hmm. punya money card, ya. Storytelling, nah ini menarik ini. Ada storytellingnya nih. Ada uh, cerita, entah kamu bikin cerita atau membacakan cerita yang mana ini? Uh, kita membacakan ceritanya di awal, jadi ada kasus gimana gimana gimana bukti yang dicari apa gitu? Uh, hanya di awal saja atau di sepanjang permainan nanti ada lagi? Di awal sih cuma biar ada story-nya. Oh berarti itu sih bukan storytelling ya, bukan bukan mekanik storytelling. Mekanik storytelling itu adalah mekanik dimana gamenya itu banyak storytellingnya. Ya contoh nih um, contoh ya tak kasih contoh nih aku jadi bosnya, aku nuduh si karyawan. Eh, karyawan A sambil nguarin kartu bukti. Ini bukti-bukti-buktinya ada kartu kunci, ada kartu komputer dirusak, ada kartu file rusak. Nah, sekarang jelaskan alibimu ya kayak gitu ya. Alibimu jam sekian apa yang kamu lakukan di kantor. Nah, si karyawan nanti cerita. Sorry oh, <laughs> Bukan gitu. kayak gitu pak Manya. bukan apa? kayak gitu. Bukan, bukan kayak, kayak gitu, gitu ya. Gitu loh. Berarti mekaniknya bukan storytelling kan. Storytellingnya kan yang kamu pakai di awal kan. Ya. Jadi kayak gitu bukan storytelling. Ya jadi mekanik storytelling itu uh, apa bagian dari permainan yang sering dipakai storytellingnya sehingga dia berdiri sebagai storytelling sendiri. Hmm. Ya kayak Sheriff Nottingham saya pernah ceritakan. serifnya tuh ya. nyeg nyegatin orang-orang tanya kamu bawa apa. Itu kita harusnya diwara, oh serif saya bawa ini, ini, ini, nanti serif akan baca mukamu. Bohong nggak nih orang gitu ya, kayak gitu. Oke, okay? semi-kooperatif okay. game. Nah, ini menarik. Semi-kooperatif game, berarti antebaan saya nih ya, antebaan saya. Antar tiga karyawan itu bisa jadi ada pemenang tunggal. Nah, itu yang masih kita uh, debatkan di tim gitu. Uh, Anaknya dibuat ada pemenang tunggal atau enggak Soalnya... Uh, kalau uh, dibuat semi-kooperatif gini, aku nggak tahu yang namanya semi-kooperatif itu kayak gimana. Nah ini kan lawan satu. Nah, itu sudah Nah gini-gini, semi-kooperatif itu adalah game dimana pemain punya tujuan bersama. Kalau tujuan bersamanya tidak dipenuhi, maka semua pemain kalah. Jelas ya? Yeah. Tetapi, tetapi, gamenya juga memperboleh, uh, apa, game-nya juga bisa menghasilkan satu pemenang tunggal tapi yang harus dicari catatan adalah kamu bisa menang tunggal kalau tujuan persamanya terpenuhi gitu ya. jadi ada global goal-nya di mana pemain harus mencapai ini harus selamat dulu global goal-nya terpenuhi, baru in the end kita bisa menentukan siapa pemain yang paling menang Ya, artinya begini kalau pemainnya egois aku pokoknya mau menang sendiri bisa jadi global goal-nya nggak terpenuhi, kan? Kalau global goal-nya nggak terpenuhi, yang menang siapa? Bosnya itu, itu namanya semi kooperatif. Jadi, kita kerjasama untuk menuntaskan tujuan besarnya, tapi di balik itu, saya juga harus berusaha menjadi yang the best supaya saya bisa yang paling menang. Begitu, itu semi kooperatif gitu ya nanti saya akan tunjukkan gamenya ya beberapa game yang kayak gitu nah ini untuk cara menang gamenya ini sebenarnya ada dua sih nah ini aku ngambil idenya dari game werewolf cuma uh, aku ngambil aspek sosialnya aja dari werewolf mm -hmm. oke okay. nah si bos harusnya jadi tiap karyawan tuh nanti tiap karyawan megang tiga kartu, tiga kartu, tiga kartu nah jadi totalnya mm. kan ada 9 kartu pak Mm -mm. nah turn-nya si bos tuh harus milih satu kartu untuknya anggapannya gitu diantara 9 kartu itu ada satu kartu buktinya hmm oke okay, oke nah okay. kalau yang ketarik itu kartu buktinya karyawan kalah tapi okay. untuknya anggapannya nyega bosnya tuh langsung tahu di mana mm -hmm tiap gitu, karyawan sebelum bosnya ngambil nah karyawan ini bisa lempar-lemparan kartunya gitu oh misalnya aku tak ambil satu kartu kasih ke dia tapi aku ngambil satu lagi dari dia ngambil ke aku dia itu tuker tukeran gitu oh. untuk mereka juga oke okay, oke okay. yeah, iya yeah, iya yeah. iya oke okay, oke okay. oke okay. Buk, kartu buktinya ini ada berapa? Satu atau banyak? Uh, kita masih belum tahu ya. sama sih. Oke, jadi itu John Bosnya. Ini harus mencari kartu bukti ya, satu kartu yeah. bukti ya, sebuah kartu yeah. bukti yang ada di pihak karyawan. Kalau kartu buktinya ketahuan, ketemu gitu ya, berarti bosnya menang begitu ya. Yeah. Jadi, kita si karyawan berusaha untuk... Mencegah supaya kartunya nggak diambil, si bos. Iya, sampai ceknya habis. Kalau ceknya habis, lalu si bosnya ngedrop kartu dari karyawan, dan ternyata bukan kartu bukti. Bosnya yang kalah. Oh ya, oke, oke. Iya, saran saya uh, ini ya, apa uh, bosnya diberi semacam handicap? Kamu nanti tapi oh. perlu test play ya, perlu test play. Game oh, ini perlu untuk, test play. Hmm? Untuk handicapnya sendiri saya sudah di mana ya sama, tadi itu di kartu-kartu. Nah ini kartu perintah bos. Nah kartu perintah bos itu uh, bosnya itu juga bisa uh, tiap kali naik kartu ya. Itu kartunya masuk ke tangannya dia. Nah, kadang ada kartu yang kayak misalnya ada perintahnya uh, Shuffle deck mereka, biar apa mereka udah ngeco kembali random lagi Nah, kalau misalnya si bosnya di, di tangannya itu ada dua kartu yang sama Bossnya hmm. bisa ngoreng itu Oke okay. eh uh, ya ngasih advantage ke dia Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. yeah, Iya yeah, iya yeah, iya oke okay. Oke, okay, mungkin uh, bisa jadi kayak gini perintahnya ya. Uh, buang semua kartu yang warnanya merah. Uh, gitu Di pemainnya buang semua. <laughs> kayak gitu. Cepat. Atau bisa kayak gitu. Jadi ada semacam perintah-perintah yang bisa diakali, dilakukan oleh si bos. Agar pemainnya itu membuang kartunya. Oke, okay. ya oke okay sih ini. Tidak masalah. Ya, e, cuman perlu dilakukan test play dan perlu dicatat seberapa sering bosnya menang, seberapa sering dia kalah, ya perlu dicatat e, prosentasenya gitu ya. Ja. Kalau misalkan ketika kamu test play nanti 90 wah, 80 itu karyawannya menang terus, nah, berarti ada yang salah nih dengan si bos mekaniknya mungkin ada yang salah, ya berarti handicapnya bosnya perlu di di, apa, ditambah, ya kan? atau uh, karyawannya yang ability-nya dikurangin, di, di nerf lah anggapannya begitu. Hmm. itu ya. nah, oke. Okay. gitu ya. nah, coba uh, ada lagi nggak yang mau kamu ceritakan? saya mau tunjukkan contoh yang ini sih semi kooperat eh kok semi kooperatif? sorry. satu lawan tiga itu tadi. Uh, kalau acting ini termaksud uh, mekanik nggak, Pak? Kalau acting. Acting? Iya. Yeah. Nah, acting itu dia... Uh, saya, definisi acting apa ya? Saya agak lupa. Ntar, ntar ya. com, ntar, ntar. Acting ya, sebentar saya baca dulu ya. Games with acting mechanic require player to use some form of mime of mimicry to communicate with other player. Jadi, um, lebih ke arah gerakan wajah sebenarnya ya. Memimik ya, lebih membuat mimik untuk berkomunikasi. Apakah oh. ada semacam itu? Enggak sih, kita ada. cuma kita mengecoh uh, oh. bosnya ini loh, Begitu. karena yang ini gitu bukan bukan kalau ini sih lebih ke ini ya nonverbal clues. ya jadi dia membuat mimik wajah untuk uh, saya ganti on the spot boleh nggak Pak ini? On the, spot. on the spot? atau simpen dulu nanti gantinya? ya nanti aja nanti okay, aja simpen dulu ya oke okay. oke okay. okay deh Oke okay, ya sudah Insan. Oke okay, boleh stop share. Saya hebat. nunjukin ya saya nunjukin ini uh, stop Wars Imperial South ini gamenya satu lawan empat. Anda bisa lihat ya ada empat hero di sini. Lawan satu player yang superior. Wah jadi ingat ya kalau satu lawan empat sudah pasti satunya ini gapnya banyak. Jadi dia tuh kuat banget ya. Sudah pasukannya banyak, ability-nya hebat gitu ya. Nah, lawan empat, empatnya ini mereka punya ini ya punya combo combo ability yang bisa jalan gitu ya kalau mereka menjalankan dengan empat. ya jadi artinya apa satu lawan empat dilakukan hmm, dari serangkaian tes play dilakukan maka ketemu formula yang pas sehingga baik walaupun dia superior masih bisa dikalahkan dengan lawan empat, ini contoh game yang satu lawan empat, cuman ya uh, saya katakan lagi karena gamenya ini campaign base, mainnya nggak cuman satu kali selesai, mainnya berkali-kali, berjam-jam-jam-jam, sehingga kesulitan dari game ini adalah mencari teman, ya empat orang ini, empat teman dan satu orang ini yang jadi musuhnya, mencari kombinasi empat orang ini yang mau bermain bersama-sama terus menerus, sampai nya selesai itu yang susah ya teman-teman sehingga bahkan sampai si siapa ini fantasy flight itu menerbitkan komponen app yang menggantikan AI-nya si musuh ini ya supaya benar-benar uh, pure koop op enggak satu lawan empat <laughs> oke okay, itu ya teman-teman terus oh ya satu lagi uh, saya mau cerita tentang apa itu kok semi kooperatif ya semi kooperatif eh uh, Sunda live yang saya kepikiran tuh ini sebenarnya saya coba aduh Nah ini dia, oke kelihatan ya. Nah ini uh, semi-kooperatif teman-teman, jadi kalian mengendalikan alien, masing-masing player itu satu warna, warna merah, hijau, kuning. Intinya adalah ini planet mau meledak, planet mereka ini mau meledak, ada time limitnya, Tugas kalian harus menyelamatkan diri dari planet tersebut, kabur, kebur dari planet ini. Kalau alien- alien Anda berhasil kabur dari planet ini, gamenya selesai, kalian yang menang. Jadi ini kompetitifnya di sana. Namun kooperatifnya di mana? Untuk kaburnya, untuk kaburnya itu ada empat sisi, gitu ya, empat sisi planet ini yang bisa kita kabur. E, membutuhkan kerjasama. Jadi contoh platform ini. Ini kebetulan nggak kelihatan ya. Ini bisa, harus dihinggapi beberapa orang sekaligus baru bisa terbang platformnya, roketnya. Misalnya misalkan alat kaburnya macam-macam teman, teman. Ada yang naik roket, ada yang pakai ketapel, ada yang pakai sihir macam-macam. Dan sebagian besar alat-alat untuk kaburnya ini butuh teamwork ya supaya mesinnya jalan. Jadi ya itu tadi kita harus kerjasama sekaligus berusaha menjadi yang pertama yang bisa membawa alien ini keluar dari planet. Itu ya, semi-kooperatif. Oke, okay, ada lagi nggak teman-teman lainnya? Oke, okay, nggak ada ya. Oke. Okay. Uh, Nah, kalian nanti coba apa? Uh, neo neonya dicoba, Neo saya di nya dicoba. Keretanya sih nggak bisa sih, baru bisa. Week 11, Anda baru bisa pakai, tapi nggak apa-apa dicoba aja ya. Untuk melakukan presensi secara online, Misi, oh iya, iya, cuy, cuy, Alex saya ya boleh ini mau tanya. Saya eh, boleh tanya di luar tabletop nggak? Iya, Alex. Ini kan yang masalah itu, loh, Pak. Apa namanya tuh Yang reviewer 2. Itu Pak Delta masalah saya, Pak. Sampai sekarang belum ada? Belum ada jawaban. Jawaban. Oke. Belum ada jawaban. Sudah, sudah, sudah. Judulmu apa itu? Yang itu, Pak Pemenangan dan pencegahan vertigo, video infografis. Oh, vertigo, vertigo ya, video infografis ya. ya. Oke, bentar, saya WA dulu Pak Delta. Saya sudah mengingatkan sih ya, WA sih, ini saya ingatkan kembali. Oh, oke okay, Pak, terima Iya, kasih. tanggal 22 kemarin. Ini saya ingatkan kembali ya, nanti kita lihat jawabannya ya, ditunggu aja. Baik Pak, terima kasih. Oh, oke. Okay. Yep, alright, ada lagi kah, teman-teman? Jangan lupa hari ini, tolong diupload uh, apa namanya? Eh sorry, saya terlanjur nggak pakai upload ya, jadi ditulis manual. Uh, CC satunya ya, jadi anda tinggal kopas dari Word nya macam pelungin aja ke ULS. Oke, okay, teman-teman, uh, oh, tidak perlu screenshot. Oh ya, silakan. Itu tadi saya sudah tapi dalam bentuk link Google Doc. Apa -apa, apa apa Oh boleh, boleh. gak apa-apa. Tapi Bukan. anu ya diperiksa ya publik, saya publik ya. Jangan oh, sampai ya, nanti saya. saya sudah iya. saya kasih aku ke bapak. Iya, boleh, boleh, oke. Okay. Mana mm -hmm. itu yang saya kopas yang tadi saya tunjukin atau kalau misalnya saya perbaiki dulu, nggak apa Boleh perbaiki. Jadwalnya jam sebelas nanti malam. Oke, okay, pak. Oke. Okay. Ya sudah kalau begitu, teman-teman uh, kuliahnya. Saya akhiri teman-teman, uh, nanti sumber record-nya akan saya upload ke ULS. Selamat sore, sampai jumpa lagi, tidak perlu screenshot ya. Tidak perlu open camp. Sampai jumpa lagi, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Pak. terima kasih. Pak. Terima kasih. Pak. terima kasih. Oke, okay, thank you.